sekitar pukul 0546 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 385 warga negara Indonesia dengan Garuda GA 991 telah mendarat di Jakarta mereka terdiri dari 248 perempuan 137 laki-laki dan di antara mereka terdapat 43 anak-anak Ini adalah ketibaan Tahap pertama ke tanah air WNI yang dievakuasi Dari Sudan melalui Jeddah Mengingat perjalanan evakuasi Sangat panjang dan melelahkan Maka setiba di Jakarta Mereka akan diinapkan Sementara di asrama Pondok Gede eh, Sebelum dipulangkan ke daerah Masing-masing Kemenko PMK dan KL terkait telah menyiapkan layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga layanan konseling. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Pemda terkait akan memfasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing. Dekan-dekan, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, pemulangan evakuasi dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Menurut rencana, pemulangan ke Indonesia tahap kedua akan dilakukan 29 April, tiba di Indonesia 30 April, dan pemulangan tahap ketiga sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Per saat ini, tinggal 111 orang WNI, yang masih berada di kota Port Sudan. Hari ini, mereka akan diterbangkan ke Jeddah dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Evakuasi kita kali ini dilakukan dengan menggunakan pola evakuasi secara estafet. Dimulai evakuasi jalan darat dari Kartum ke Port Sudan, kemudian dari Port Sudan ke Jeddah, baik via laut maupun via udara, dan selanjutnya dipulangkan secara bertahap ke Indonesia. Pola evakuasi ini kita jalankan untuk merespon situasi lapangan yang sangat cair dan dinamis, dan dengan tujuan untuk segera mengeluarkan warga negara Indonesia dari wilayah konflik yang berbahaya. Alhamdulillah, pola ini berjalan dengan lancar, dan kita Bahkan sempat membawa, membantu beberapa warga negara asing dalam evakuasi kita. Rekan-rekan media yang saya hormati, setiap proses evakuasi memiliki karakter yang berbeda. Setiap proses evakuasi memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang berbeda. Alhamdulillah evakuasi dari Sudan kali ini dapat dilakukan dengan lancar. Dan itu hanya dapat kita lakukan karena kerjasama dengan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada Panglima TNI, Kemenko PMK, Kemensos, Kemenak, Kemenhub, Kemendagri BNPB, dan juga Pemda-Pemda terkait. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada otoritas dan pihak-pihak lain di Sudan pemerintah Arab Saudi, dan perwakilan RI di Khartoum, Riyadh, Jeddah, Kairo, dan Addis Ababa. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, dengan hormat saya persilahkan Panglima TNI untuk menyampaikan uh, sambutan. Ya, yang saya hormati, Bu Menteri Keluarga Negeri, uh, Tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri bahwa pesawat TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, 737 yang sudah melaksanakan dua kali sorti evakuasi 100 orang per sorti dan tinggal hari ini yang mudah-mudahan situasi aman dan tinggal yang 115 tadi mudah-mudahan bisa segera terangkut ke JEDA. Memang eh, situasi di sana karena pangkalan udara ini yang merupakan eh, pangkalan strategis yang biasanya di dalam perang ini akan menjadi eh, salah satu yang harus diperebutkan, ya, sehingga di dalam evakuasi juga harus menunggu jadwal saat itu aman maupun jadwal dari negara-negara lain melaksanakan evakuasi. Ya, sehingga dari jadwal tersebut Alhamdulillah kita bisa me evakuasi dua sorti dan hari ini mudah-mudahan bisa 115 tadi sehingga semuanya bisa kelar. Dan nanti terakhir yang tadi Ibu sampaikan bahwa nanti akan kita evakuasi dari Jeddah ke Indonesia. Mudah-mudahan semuanya lancar. Yang semuanya kemarin sudah kita siapkan dan baik, mudah-mudahan bisa kembali semuanya ke Indonesia dengan selamat. Demikian, Bang terima, terima kasih, Pak Panglima. Terima kasih, mereka rekan